Halo bro, saya mau nyobain game yang baru aja saya download nyobain. Ini game Android juga nyobain. Kira-kira ada iklannya nggak? Saya takutnya itu kalau gamenya itu ada iklannya itu loh bro. Versi baru sudah tersedia, silakan update. Oke, ke Play Store bro.